Bismillahirrahmanirrahim. Mm, mm, mm, mm, mm. Siap ya, Kan mm, mm, mm, mm, mm. Angan sampai akit ya, Nak. Mm. Mobilnya ngebut aja mudah-mudahan berhasil hmm. satu dua iya oh. ini rumah ibunya taruh bawah bantal aja Dari dapat hadiah ada Hadi dari mana Umang, maus kamu kalau kan ada hadiah dari peri <ketawa> ngarang makanya jangan kebanyakan ngayal <ketawa> itu kan cerita bohongan Ra mm. <kutus> astagfirullah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 katak gigi ya Uma. Terus ada odolnya. Nah, kandungan siwak ini nggak kalah hebat dari pasta gigi yang ada pada zaman sekarang. Oh, gitu. Siwak bisa bikin mulut segar, putih dan sehat loh. Wah, bisa bikin putih. Anta giginya belum putih nih. Eh, eh, eh, eh mau dibawa kemana sayang? Teman-teman, <tik> <tik> kalau ada gigi yang goyang-goyang, minta tolong Mama Papa resign ke dokter gigi ya, oke? Okay? <tuh> eh. Kok gak ada daunnya? Hmm Lucu <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Astagfirullah Umar Astagfirullah Kenapa, Rak? Kenapa, Rak? Itu, itu dombanya siapa? kan dombanya abra, oh, dombanya abah, kata Uma boleh dipelihara dulu di rumah. Dipelihara. Hmm. Selamat datang di rumah Rara Dompu. Nah, oh. ini kenalin namanya apa? Hmm. Dompu. Iya Dompu. Domba putih waduh! Nabi Ibrahim Alaihissalam pun bermimpi. Dia diperintahkan Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya, Nabi Ismail, karena kepatuhan dan ketaatannya pun mereka berdua melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail ikhlas untuk disembelih oleh ayahnya sendiri.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 <tik> <tik> Wah, wow, keren, Abdul. Bagus banget sepedanya Dul, keren. Kak Abdul, boleh nggak minjam tanknya kak? <tik> <tik> Takut hiasannya rusak, susah nih bikinnya. Nanti bisa kalah deh lombanya. Lomba sepeda hias eh. harap berkumpul. Perlombaan. Udah mau mulai Sekarang ra Yuk yuk yuk. Iya iya cepet cepet. Kalau Pak Abdul jadi ego. ego egois. Udah udah. Hmm, yuk mendingan kita juga siap siap untuk lomba. Yuk yuk yuk. Lomba sepeda hias adalah. itu ya ya 하하하하 Aduh 하하하하 하하하 ayo Nusa, kamu gak apa-apa kan? Ya. Uh, harusnya kamu nggak usah nolong aku. Kamu jadi gak menang kan? Iya kak, kan gak jadi menang deh. Ih, eh, Uma bilang lomba itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting kebersamaan dan tetap setia kawan dulu. Kamu kan sahabat aku. Hm? Selamat ya kak Abdul. Udah menang sepeda yes -nya. Oh, makasih ya, Ra. Abdul jadi malu sama kalian. Tadinya kalian Abdul anggap saingan. Maafin Abdul ya, Ra. Abdul tadi nggak minjemin sepeda ke Rara. Iya, Oh gitu sih? Ih. Aduh, Rara. <laughs> nggak apa-apa, Kak. <laughs> Sebagai permintaan maaf, kalian boleh kok.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 아 뿅+ 뿅+ 뿅+ 뿅+